Assalamualaikum teman teman Sini saya mau sharing Cara pemakaian RDP Dengan web Dari google chrome paling yang kita butuhin itu cuma Chrome sama kita ke Play Store nanti kalian dan download remote desktop cuma yang Chrome yang ini ya kalian harus download ini dulu nanti kalau udah di download kalian login setelah login kalian ke browser lagi, klik ketik Collab RDP. Nanti kalian cari yang ini, diklik aja. Oh iya, untuk sebelumnya jangan lupa klik tombol subscribe <SILENCIO> <tombol. SILENCIO> ya guys dan dinyalakan loncengnya sebelum kita mulai kita sebenarnya pakai cuma dua ini sih 12 udah tapi sebelum dimulai kalau bisa titik tiga ini kalian rubah menjadi mode desktop karena nanti kalau nggak dirubah saat diinstal dia nggak jalan atau enggak bekerja lalu kita klik yang ini, Tetap jalankan, ini ditunggu sampai nongol checklist. Nah di sini juga ada pin kan, ini pinnya buat di browser desktop tadi nah kalau dia udah berhasil dia bakal nongol seperti ini dan sini ada checklist juga ini tandanya udah sukses setelah ini kita jalankan yang kedua oh yang kedua ini di sini kan ada link ya kalian tekan aja sih ini ditekan aja buka di tab baru Ini pun sama dirubah ke mode desktop yang tadi. Mulai, lanjut, ya, yang ini ya Debian Linux, copy, kita paste di sini di CRP. Dimulai lagi, lanjutkan untuk proses ini sih. Biasanya lumayan lama, dia 4 sampai lima menit. Dia bacanya ada bacaan selesai ya. Nah, kalau udah seperti ini, finish. Ini tandanya udah berhasil. Oke. Okay kalau udah seperti ini kita langsung ke ini nih yang tadi di install di playstore browser desktop diklik. nah ini yang baru di klik untuk pinnya itu sama kayak yang tadi ya pinnya pin yang ini, maka kita nggak perlu rubah-rubah satu -rubah. sampai enam, satu tiga enam, sambungkan. Nah kalau udah seperti ini, kita klik. Yang ini, uh, uh, nya uh, ini modenya uh, uh, uh, nah di bawah ini kan ada browser uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, sendiri ini kita tinggal selet hp kita dong ke bawah nanti dia nombor ini ya keyboard-keyboard bawaan web ini. buka YouTube aja langsung in playlist jadi pas kita putar pakai menu repeat kalian udah tau kan itu tinggal diulang aja misalkan gue contohin gini nah ini ada playlistnya kalian harus buat daftar ini sih nah sini kan ada nih, buat nge -repeat. jadi dia ngulang-ulang video kita aja di klik ininya diklik juga acaknya nah. jadi dia ulang secara ngacak nanti kalau udah satu ini kan baru satu browser kalau pengen nambah, kalian tinggal klik di add nah, buka lagi yang baru jadi yang pertama itu dia tetap jalan Oke okay, semuanya terima kasih yang udah mampir channel saya Assalamualaikum